Kira-kira jam segini lagi pada ngapain ya para geng kampung? Oh, ada yang lagi netain anaknya nih, Ma Abu. Anaknya ini masih takut sama orang nih, baru keluar dari kandangnya. Ampun deh si Oyon, ini dicariin dari tadi deh, ternyata betah di sini. mau di sini? Tuh, ada belalang tuh, tuh. Nah, buat yang belum tahu, kucing-kucing Mama Mio ini emang kucing jalanan ya, dan gak dipelihara di rumah. Jadi, mereka bebas berkeliaran ke sana kemari. Nah, waktunya makan aja, mereka pada ngumpul di depan rumah. hari ini gak ada kegiatan mama mau nemenin mereka main di semak-semak sambil ngasih obat herbal nih, mau pohon ini nih anting-anting ya nih, coba buat kalian yang belum tahu manfaat tanaman anting-anting ini yuk langsung aja klik video di atas dia mabok ini efeknya emang bikin kucing mabok mulai ya, ya, ya, ya, ya. gitu tapi tetap aman kok ini asal lo gue ingin belum pernah Gue t Ini mamanya nih. Eh nenen, oh nenen lagi. Nih nenen mak. men banget kawan sih banget ya ada ular, loh, mainannya di sini, kamu. Maison awesome. jam awesome. Banget mukanya, jepewek pewek di sini nih. a